Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel service Dinaamo 3 kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggulung 10 setrum belut atau bisa juga dipakai untuk setrum ikan Adapun untuk e, kawatnya saya pakai kawat 1,1 karena kerennya kurang lebih 10 cm tapi kalau untuk ikan belut sudah bisa uh, digunakan karena ikan belut ini termasuk hewan yang mudah di ini lilitan yang pertama lagi digulung ini dia dan di kolong ini harus eh, kuat. Jangan longgar, dia harus kuat. Benar-benar kuat. agar ketika dipakai nanti, dia tidak eh, mendengung atau tidak bergetar, karena apabila dia bergetar akibat eh, lilitan kurang kuat maka akan terjadi gesekan-gesekan itulah yang menyebabkan e, sepul mudah terbakar Penyelidikan pertama sudah selesai masuk ke penyelidikan yang kedua setiap lapisan kita kasih nah ban supaya kertasnya tidak Bergerak kemudian dimulai lilitan kedua, seperti biasa ini harus kuat. Jangan bergerak apabila lebih baik, apabila dia rapat. Jangan ada jelas, itu yang lebih baik. Tapi karena saya, apabila menggulung, biasa saya beri serlak atau lem. Uh, 10 supaya kuat bagi yang belum subscribe jangan ya, dan di subscribe dan kemudian like dan share serta komentar-komentar yang membangun untuk perkembangan channel Servis dinamo 3 ini kita lapis lagi setiap penelitan kita kasih lapisnya kemudian kita berikan sulah ban usahakan lapisnya yang agak tipis setiap lapisan kita kasih sulah ban supaya lapisannya jangan bergerak Oke. ini untuk aki 12 volt 12 volt jadi kita hanya menggunakan 3 lapis itu untuk strom belut bila untuk ikan juga bisa tapi diperbanyak. Kondensernya, uh, oke, okay, udah sampai ke lilitan terakhir, kemudian kita kasih lagi lapisan. kasih lapisan yang terakhir, beditan primernya. Fungsi lapisan ini utamanya supaya jangan terjadi kontak antara primer dengan sekunder. Makanya dibuat dia lapisan per lapisan setiap burungan dikasih lapisan. Kita kasih sudah simpan, kemudian untuk sekundernya tadi kita memulai dari arah sebelah kiri. Ini kita mulai dari arah sebelah kanan, atau yang terakhir. Nanti digabung dia, nanti ini caranya. Ya pun kawat yang dipakai untuk sekundernya, saya memakai kawat 0,80. Seperti yang primer tadi, sekunder juga harus betul-betul kuat. ini dia berarti ya ada celah kita harus mengulangi kembali supaya school ini benar-benar bagus sudah selesai yang lapisan pertama untuk sekundernya kita kasih lagi kertas lapisnya untuk menghindari kontak antara lapisan bawah dengan lapisan atas kasih lagi sulasi ban, oke? Okay. ini hanya tutorial. apabila ingin lebih sempurnanya lagi, ini betul-betul dibuat uh, rapi dan betul-betul kuat dia. ini akibat kesalahan ini ini tidak bisa nih harus diulangi nah terlalu banyak yang longgar dia jarang sekali kembali saya mohon yang belum subscribe mudah-mudahan di subscribe gratis subscribenya beda storm ikan dengan storm belut kalau storm ikan ini dia harus benar-benar kuat karena uh, ikan ini punya sisi jadi agak harus betul-betul kuat strom tapi apabila belum uh, tidak begitu kuat jadi cara menggulungnya pun tidak seperti menggulung uh, strom ikan Jadi saya memakai strom ikan primer untuk uh, strom belut Bisa juga banyak dapat karena dia akan belut ini tidak punya sisi, lagi bendaranya banyak mudah. Dia di strom, tapi intinya stromikan ini memang yang inti utamanya ya ini 10 tadi memang betul-betul harus paham uh, cara menggulungnya ini masuk lapisan yang keempat Ini bekas gulungan untuk uh, gulung 10 kipas angin tapi sudah rusak maka saya modif uh, menjadi gulungan 10 uh, steromikan maupun untuk mal uh, pompa air pompa air. inilah kalau kita menggulung pakai alat gulung sederhana lebih cepat ya daripada pakai gulungan manual masuk ke gulungan kelima terakhir untuk bulungan uh, spool strom ikan atau belut ini biasa saya pakai kondensernya delapan buah kembali saya mohon untuk subscribe, like, dan komentar nih. terakhir kita potong kawatnya ini yang terakhir ini untuk uh, stick untuk stick sebelah kiri nah, nanti setelah ini saya akan memberikan tutorial cara pengetesan atau merangkai uh, spool strum ikan belut ini spoolnya nanti bagian kedua saya akan memberikan uh, tutorial cara merakitnya sampai pengedasan nanti semoga ini semua bermanfaat terima kasih wassalam